ngapung babaku ngapung napeting ngalayang kakalayangan nyanganu amis-amis sarupaning ngebung buahan naon baik nu kapangi hari berang agar antum dina dahan kai disadako koreakan cobaku anjen pikir Nukitu naun ngarana pinter lamun bisa panggil Hahaha. pisan perjuangan Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Di mana itu satu <gupi> meter, ayah turun meter ya laut lah iya Simpuring kita berapa, ribu, lalu, sama buatin, ayu nama perjuangan ribu, duka uh, uh, uh. kalau dia sim eh, pak ahmad pak Raja, menuju ayah ke biasa ingat mudah-mudahan sekarang kupingnya mm -hmm. ya itu ya. kopinya mumpung panas kayaknya sehingga nanti dia mau mual ambil okay, langsung keis, angin, agak lepuk, Aduh ini teh teh te. Bade... <coughs> uh. per kawis naun, Wangi oh ya, ayah nama orang, orang laskon deh. lu no, kamu hari kangkang no, balita, namanya namanya Tata Rucing, nah, nah. ya? <gulis> Nya, tata Rucing, nama tata Rucing, ayah tata Rucing, ayah tata Rucing, ayah tata Rucing, itu tata Rucing, tata Rucing, ayah tata Rucing, ayah tata -ra Rucing, ayah tata Rucing, ayah tata Rucing, atau bahkan kue ya. ah tuh beli ayam bahan kang, so, atau buka buka yang cuma nawan teh. dah ay sudah di kawitan, udah, dah itu mas, teh ngobrolnya te, orang bareng ngobrol ah hitung-hitung sama sore-sore sorewe, hitung-hitung isi waktu kan cacing di rumah atau cacing-cacing di luar, biji teris oke okay. Bagaimana Bagaimana bangkong bangkong oh, mana kawang kawang kong daripada aya mah gadah diri tungtung mana tuh ya eh ya? banta ya gede tapi leuleus naon Gede lulus, daun jauh, hejo gede lulus, daun jauh, hejo, hejo gede, gede lulus, ah, kepikiran kamu amuntakapirang, amuntakapirang amun ngacung, misilio, ayo kongkek di dia, kudu dibawa eh, lepet, eh. lepet, <laughs> lepet, lepet, gitu. hejo gede, gedenya, kumah, nah. ya, ayo, gede nih, gede, wala, wala, wala, wala, wala, gede wala, Ah, terlalu ya ada kisah gitu ya, terlalu ya kalau tapi menangku diare tidak, jumlah kuasa Sehingga <tik> <Tiga>, atas Islamnya <tik> Aduh tapi <Tiga>, <tik> <tik> Gede ya, yuk, Aduh, ya Allah benar Sehingga kasih Aduh, ayo, ayo, ayo. Aku kau mari, kayak gini gak ada tanya dari hejo, jero peot naon, Si ulak mau aja jadi si ulak, aduh, minggu katukang aduh, jadi Ini ayah, jero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 Tak terlalu jauh ya, Kang O. Pak Pepe, pusaran Pak RT2, eh, perkawis gajah, pertanyaan <tutuk> ya, gajah-gajah teh. Kayaknya nggak lama kecur ya, tuh, salah <tutuk> <tutuk> <Tuh. tutuk> <Kata -kata, tutuk> sahih di Ji, iya iunya, nanti, sebutlah teh, organ tiga aja, no, eh, dinus atau lain, terayah. Nah, on, Itulah, Ale. An, Ayah, itulah, Ale. Tirusannya sih, Ayah, Wai. sih. Mana pikiran lu? Itulah, Saru. Asya, Toba. So, suku. Ayah, Saru. Wai, Imon, Owoh, Tisa, Tola. Saru. Saru, Saru, harus gajah depan Nah lain, Kalau Kalau kan Anak gajah Mereka mau buka Anak gajah memang? Anak gajah Apalagi mereka mau buka Berarti buat tiga gajah yang mau buka anak Ya allah. Ah, sama nama gak cahap Oh berarti anaknya itu itu ngomongnya ya? Nah, ya bener Mereka mau buka anaknya lain, itu buat tiga gajah bukan mau buka anaknya ah, Satu anaknya itu tak bingung mundur-undur. <golohan> ya, ah bingung mana malah Ya bingung monyet. Nah, jauh, bingung, <golohan> ya, bingung, ya. Nah, oh, ya bingung <golohan> Aduh ya, dijawab <golohan> uh, Ya bingung. <golohan> Kali kita kita alat gurirannya bantai aduh, udah udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, mah. udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, duit udah, udah, udah, udah, udah, udah, duka udah, udah, udah, udah, ada tim harga na, duit ba.